Halo semua, apa kabar? Bertemu kembali bersama Bu Eka. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang budaya kerja 5R. Apa itu budaya kerja 5R? Pengertian 5R adalah suatu cara atau metode untuk mengatur atau mengelola tempat kerja menjadi tempat kerja yang lebih baik secara berkelanjutan. Prinsip 5R adalah saduran dari 5S yang berasal dari Jepang Yaitu Seiri artinya ringkas Seiton artinya rapi Seiso artinya resik Seketsu artinya rawat Dan Sikute yang artinya rajin Nah dari pengertian 5R ini Kita dapat mengambil ada lima elemen dari budaya kerja 5R Yang pertama adalah ringkas Kemudian rapi Lalu ada resik, yang keempat itu adalah rawat, dan yang terakhir itu adalah rajin Selanjutnya, apa manfaat penerapan budaya kerja 5R? Yang pertama, itu meningkatkan produktivitas karena pengaturan tempat kerja yang lebih efisien Kemudian yang kedua, meningkatkan kenyamanan karena tempat kerja selalu bersih dan menjadi luas atau lapang yang ketiga, mengurangi bahaya di tempat kerja karena kualitas tempat kerja yang bagus atau baik Yang keempat, menambah penghematan karena menghilangkan berbagai pemborosan di tempat kerja Selanjutnya kita akan bahas satu persatu Apa yang dimaksud dengan ringkas? Ringkas di sini artinya kegiatan untuk memilih atau memilah antara barang yang diperlukan dan barang yang tidak diperlukan Tujuan aktivitas ini adalah mengefisienkan tempat kerja Nah elemen yang berikutnya itu adalah rapi Rapi di sini dimaksudkan adalah kegiatan untuk menentukan penataan letak yang baik Sehingga kita mudah untuk menemukan barang yang dibutuhkan Tujuan aktivitas ini adalah mempercepat saat mencari barang yang diperlukan Baik selanjutnya ada elemen yang ketiga yakni resik Resik berarti kegiatan untuk menghilangkan, menyingkirkan atau membuang sampah, kotoran dan barang asing untuk menciptakan tempat kerja yang bersih Tujuan aktivitas ini adalah menciptakan area kerja yang selalu bersih Selanjutnya elemen berikut adalah Rawat rawat di sini artinya kegiatan memelihara barang dengan teratur, rapi, bersih, dan sesuai standar. Tujuan dari aktivitas ini adalah menjaga standarisasi visual control system. Nah, elemen yang terakhir itu adalah rajin. Rajin di sini merupakan Kegiatan melakukan sesuatu yang benar dan dilakukan secara bertahap dan sungguh-sungguh sebagai sebuah kebiasaan Tujuan dari aktivitas ini adalah membuat komitmen Jadi dari 5 R tersebut diharapkan menjadi kebiasaan untuk dijaga bersama-sama secara rajin dalam bentuk sebuah komitmen Demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.